Sebaiknya kau pergi dengan inspektur agar aku bisa mencari dengan petugas lainnya di tempat itu Agar kita bisa menemukan Nimboli lebih cepat Oke Baiklah Pergilah ke sana, aku arah yang berlawanan Ayo, ayo pak Nimboli Om Dewi. Dewi telah memanggil Kau akan segera bertemu dengannya suaranya dari arah sana ayo ayo cepat Uji Dewi kalian lihat persembahan kalian akan terbelah seperti ini dalam satu gerakan persiapkan mereka Om persembahanku Terima persembahanku menghina Dewi memalukan kalian akan dikutuk hukuman untuk ritual yang tidak selesai ini akan terpenuhi dengan kacuran keluarga kalian kalian telah menghina pengikut Dewi Dewi akan menghancurkan kalian semua dihancurkan oleh Dewi penyihir baik hati kalian berdua suami istri kan cinta, dukungan, keluarga kalian pasti memahami makna itu tegas sekali kalian melakukan kejahatan ini bagaimana kalau putri kalian yang menjadi korban kejahatan ini kami tidak punya anak. Itu sebabnya dia melakukan ini. Dia bilang, "Aku baru bisa hamil setelah memberikan persembahan, dan Corella menghabisi anak orang lain." Bagaimana kalian bisa percaya Dewi akan senang dengan persembahan seperti ini? Memuja dewa itu selalu untuk kebaikan. Memuja itu tidak mengambil atau membahayakan nyawa orang lain. Pengetahuan sudah begitu maju dan bukannya mencari perawatan Kalian terpengaruh oleh penipuan seperti dia Kalian menginginkan anak kan? Tapi apa kalian tidak mengerti anak itu lahir dari perbuatan dan kasih sayang orang tua? Kalian tidak bisa memiliki anak dengan menghabisi nyawa orang lain Sudahlah, hentikan saja Nandi biasan atau ketidakberdayaan akibatnya tetap saja buruk kita tidak bisa menyingkirkan tahayul dari masyarakat kita karena orang-orang egois dan tidak berpendidikan seperti mereka semua ini dan dia penjahat yang memakai jubah kebaikan orang sepertinya mengambil keuntungan dari tahayul inspektur tangkap mereka semua biarkan saja hukum yang memutuskan Bagaimana masa depan mereka? Baik, Pak. Ayo! Ayo! Madurana, itu hanya luka kecil saja. Aku sudah mengobatimu dan kau akan lekas sembuh. Pak, orang tuanya melaporkan anak ini menghilang di pekan raya desa. Aku sudah menelpon dan mengabari orang tua mereka. Kau tidak perlu khawatir. Anggotaku akan mengantar anak ini pulang. Terima kasih banyak, Inspektur. Terima kasih. Madura. Mereka sudah menghubungi orang tuamu. Kau akan segera menemui mereka. Terima kasih banyak. Kau sudah mempertaruhkan hidupmu untukku. Tentu saja. Kita sahabat, bukan? Ya kan? Untuk selamanya, aku tidak akan pernah melupakanmu. Janji? Janji. Jadi sebaiknya kita pergi ke... Setelah Nimboli bertemu dengan... Ibu! Ada apa, nak? Jadis dia... dia demam. Setelah kejadian pada hari ini, kemungkinan dia mengalami trauma. Sebaiknya sekarang kita membuat Nimboli ke rumah sakit dulu. Ada apa, nak? Kau baik-baik saja, kan? Tenang, aku ada di sini. Maafkan aku, penyihir baik hati. Aku memanggilmu penyihir jahat Tapi kau sangat baik Sangat-sangat baik Aku juga harus minta maaf, nak Aku marah padamu Membentakmu Maafkan aku Katakan, nak Dari mana kau mendapatkan uang itu Lalu bagaimana kau membayar tiket, bis? sisanya aku juga membeli coklat tadi sedikit uang sebanyak ini dari mana nak jika aku bilang apa kau akan marah hmm. kau tidak akan marah kan tidak akan marah hmm. katakan aku mengambil uang dari kuil di rumah aku tidak mencurinya Aku meminta izin kepada Dewi. Nanti aku akan melunasinya. Mata yang lugu dan juga nakal seperti itu. Rasa takut ini. Kejadian ini mengingatkan aku akan masa lalu kita, Anandi. Apa kau masih ingat itu? Maafkan aku, Dewa. Aku tidak mencuri. Mencuri itu dosa, kan? Aku hanya meminjamnya saja Aku akan meminta ayah untuk membayarnya Tidak ibu Aku tidak mencuri Aku meminjamnya dari dewa Aku sudah bilang kepadanya Aku tidak mencuri Aku hanya meminjam uang Aku akan meminta ayah untuk membayarnya Maafkan aku nenek Aku tidak akan pergi kemana akan ibu tapi jangan usir aku dari rumah Nenek memang benar yang dikatakan mereka ibu dan putri memang sama Nimboli kau sama seperti ibumu Oh Dewa oh Dewa untung dia sudah tidur Jagdis kau tahu kan Nimboli menganggap Bu Manggala sebagai ibunya aku tahu itu Anandi apa yang terjadi padaku? Ah, untung saja saat ini dia sudah tidur, atau kita akan mengalami masalah lagi. Kau bisa terus berusaha, Bu Anandi. Aku tidak akan menjawab telepon. Sekarang kau akan menyadari kebenaran kami. Nah, sepertinya aku sudah menyerah. Aku sudah berpikir sepanjang malam tentang aksi sulapmu. Aku bersumpah aku terus saja menggaruk-garuk kepalaku. Tapi aku sama sekali tidak bisa memahaminya. Sekarang, katakan apa yang kau lakukan. Bagaimana kau bisa melakukan sulap itu? Bukan sulap, tapi tipu muslihat. Lihatlah. Puji Dewi yang selalu memberkati kita. katakan bagaimana koin ini bisa muncul bagaimana lihatlah aku melakukan ini kemudian aku memutar tanganku seperti ini lihat ini Hah? Oh, oh. sekarang aku mengerti penonton harus melihat apa yang kau ingin mereka lihat bukan apa yang kau lakukan kalau kau bisa melakukan semua itu, maka kau akan bisa menjadi pesulap juga. Kemudian, kelinci, koin, atau manusia, kau bisa hilangkan semua. <g�etik> oh, luar biasa, Pak. Aku sangat terkesan. Kau memang pria dan pesulap yang luar biasa. Pak, tolong ajari aku beberapa trik sulap. Aku akan berhutang kepadamu untuk selamanya Baiklah Hari ini ada beberapa pertunjukan Sebelum pertunjukan dimulai Aku akan mengajarkanmu beberapa trik sulap. Lagi pula <tuh> Kau sudah menyelamatkan nyawaku Setidaknya aku bisa membantu teman baruku <tuh> Baiklah Minum tehmu Aku akan kembali sebabnya aku sangat baik kepadamu setelah mempelajari beberapa trik sulapmu aku akan menyingkirkan dan aku akan segera memulai misiku kami sebaiknya kita Mulai melakukan ritual 15 hari ayah muna Bicaralah pada pendeta. Dan tanyakan apa saja yang kita perlu siapkan untuk itu. Baiklah, bibi. Aku akan... Tidak perlu melakukan itu. Memangnya siapa kau memutuskan kapan untuk melakukan ritual suamiku? Harki... Kita harus melakukannya, jadi sudahlah, Kakak Ipa. Lagi pula, aku sudah berduka selama satu tahun. Sesuai tradisi, ritual akan dilakukan setelah satu tahun. Kalian mengerti? Harki tradisinya setelah 15 hari. Dengar, Harki. Keadaan dulu itu berbeda. Sekarang banyak yang sudah berubah. Dalam satu tahun, sebelumnya warga desa tidak ada yang datang. Tengah. Setelah semuanya... Katakan saja yang sebenarnya, kakak Ipar. Kau ingin aku melakukan ritual ini sekarang? Agar jiwa suamiku tidak tenang, kan? Ada apa? Bu Manggala tidak menjawab, Nenek. Ya ampun. Nanti dia menyalahkan kita karena tidak memberitahu dirinya. Hubungi Kamli. Beritahu dia segalanya. Dan dia akan mengabari Bu Manggala. Biar aku periksa nomornya dulu. Aku kepala keluarga hati. Aku tidak ingin ada yang sengsara Aku mengatakan ini Demi kebaikan kita semua Halo Salam Bu Anandi Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar Nimboli? Aku menelpon tentang Nimboli Aku berusaha menghubungi Bu Manggala Tapi tidak menjawab teleponku Nimboli Dia mengalami masalah Apa? Masalah? Masalah apa? Apa dia baik-baik saja?